Satu ayat di dalam Al-Quran yang Allah rakamkan di dalam surah Al-Maidah ayat yang ke 24. Surah Al-Maidah ayat yang ke 24. Ah, Ustaz Amri kalau salah tolong betul ya. Al-Maidah 24 Allah Subhanahu Wa Taala berfirman Wa kalu ka kalu Amri saya tukar wa kalu saja. Kalu ya Musa. لَنَنَدْخُولَهَا أَبَدًا مَا دَامُ فِيهَا فَزَهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ ayat 24. Dalam ayat ini sebenarnya ayat ini diturunkan macam ini. <coughs> <coughs> Suatu ketika dulu zaman Nabi Musa bila dia melarikan diri bawa keluar kaum dia, iaitu kaum bani Israel daripada cengkaman penindasan dan kezaliman Fir'aun. Fir'aun hak jadi Maharaja Mesir tu ialah berbangsa Kipti, tapi banyak kaum kaum bani Israel yang sama bangsa dengan Nabi Musa dan Nabi Harun ini menjadi penindasan, menjadi kezaliman. Di sisi Maharaja Fir'aun pada waktu tu, Bila sampai wahyu dan perintah daripada Allah. Minta Nabi Musa bawa sebahagian besar Bani Israel ini. Keluar daripada bumi Mesir. Jadi secara ringkas, bila dah keluar. Terjadilah peristiwa pembelahan laut. Laut merah yang masyhur tu. Jadi bila berjaya lintah laut merah. Fir'aun dengan tentera dia dah ditenggelamkan oleh Allah dalam laut tu. Jadi mulalah mereka sampai di... Semenanjung Sinai ha, Masa itulah secara ringkas terjadi Nabi Musa diminta oleh Allah naik ke Bukit Tursinah untuk bermunajat 40 hari 40 malam Tiba-tiba terlewat 2 malam Jadi 42 malam turun-turun Samiri dah buat air Samiri kumpulkan barang-barang kemah yang terdiri daripada emas dan perak Buat patung lembu ha, Jadi pula keh dengan Samiri Lalu akhirnya Sampailah mereka ke satu tempat jadi tempat ni dikatakan dah hampir, dah dekat dah dengan sempadan antara Mesir dengan Palestin pada waktu tu. Jadi dekat dah. Dia ni duduk dalam Mesir lagi, tapi dah hampir sampai dengan sempadan nak masuk Palestin. Dan janji Allah pada Bani Israel memang waktu tu Palestin ni nak diberikan pada pada Nabi Musa dan Bani Israel. Lepas kamu keluar daripada bumi Mesir, itulah bumi yang dijanjikan oleh Allah. Memang Allah janjikan dan Allah wartakan Palestin untuk Bani Israel Ini jelas Tak siapa boleh nafi fakta dan sejarah ini Tetapi Bila mereka dah sampai dekat dan hampir tadi Mereka dapati Yang menduduki dan mendiami bumi Palestin pada waktu tersebut Ialah bangsa-bangsa Filistin Bangsa Filistin ini disifatkan sebagai bangsa yang jenis bertubuh besar Bertubuh besar, bertubuh kekar Kita sebut hari ini apa? Sadur kot. Tubuh jenis sadur, jenis orang yang tak takut mati, jenis suka menumpahkan darah, jenis suka berperang. atu ah, sifat dia. Bila o oh, geng-geng Bani Israel yang dengan Nabi Musa ni, yang Allah janjikan tempat dia, Palestin Tiba-tiba dalam tu ada satu kaum yang saya sifatkan, sifat-sifat dia tadi, timbul rasa gerun, timbul rasa takut dalam diri mereka. Allah kata, kalau kamu nak Bumi Palestine ni, kamu kena masuk berperang dengan dengan penduduk dia, dan aku akan menjamin kemenangan atas kamu. Eh, payah dah nak cari ni. Bila Allah tu suruh kita berperang, patut ada jaminan. Kita hari ni atas dunia, kalaulah kita berperang dengan mana-mana bangsa, kita berperang dengan mana-mana negara, tak ada jaminan. Mungkin kita menang, mungkin kita kalah. Tak ada jaminan. Tapi ni kalau Allah katalah contoh, malam ni kita bermimpi, esok kita berperang dengan Thailand, tapi aku jamin hang menang, agak-agak apa perasaan kita mestilah happy, mestilah seronok, ada jaminan menang tetapi yang Allah nak bagi tahu ialah apa bukan jaminan menang atau kalah yang Allah nak bagi bagitahu inilah sifat sebenar Bani Israel sifat sebenar bangsa Yahudi tentera-tentera Bani Israel, tentera-tentera Yahudi sekarang ni, hak jenis takutkan mati Tentera-tentera Yahudi Zionis, hadut Israel, haram Israel tu bukan berani pun. Mereka ni jenis takut mati. Tengok dari atas kepala sampai kaki. Topi kalih peluru, teropong kalih peluru, baju kalih peluru, seluar kalih peluru, kasut pun kalau boleh, kalih peluru. Takutnya mereka pada mati. Sebenarnya hal takut mati bukan zaman Lani. Nuh zaman yang duduk dengan Musa, Nabi mereka lagi. Zaman yang duduk dengan Harun, Nabi mereka lagi, Bak, takut mati ni padahal Allah janji dah Palestin tu untuk kamu syarat dia masuk berlawan dengan geng tu kamu menang. Jaminan kemenangan dah ada pun eh takut tak mau masuk dia. Akibat tak mau masuk terjadi dialog yang kita baca Maidah 24 tadi. Ya Musa lan nadkhulaha abadan ma damu fiha. Wahai Musa kami selama-lamanya tak akan masuk dalam bumi Palestin abadan. Oi, ada tauqiq lagi. Padahal kalimah lan tu kalimah selama-lamanya dah. Dalam Al-Quran, kalimah nafi kadang-kadang Allah guna lam dengan lam dengan mim. Kadang-kadang Allah guna lam dengan nun lan. Satu lam, satu lan. Kalau lam dengan mim ialah benda yang kita tak mau buat, mungkin lepas pada ni kita nak buat. Contoh aku tak mau masuklah Palestin hari ini, tapi kemungkinan esok masuk. Mungkin rasa minggu ni aku tak berani, minggu depan aku berani masuk juga tapi waktu tu ada dia, hak tu ada dia. Tahun ni rasa tak masuk kok, kita kena bagi perkuat tentera, perkuat senjata, perkuat logistik. Tahun depan kok masuk, masuk juga kalau ada LAN. Tapi kalau disebut LAN memang selama-lamanya dah. Contoh awal Baqarah Bila mana Rasulullah berhadapan dengan kafir musyrikin Mekah, bila Allah cabar orang-orang kafir untuk apa? Dia pernah tuduh wahyu yang diterima oleh Nabi Muhammad ini cuma rekaan Nabi Muhammad sendiri, bukan wahyu Allah. Lalu Allah cabar mereka supaya mendatangkan satu, suh, satu surah yang sama dengan Quran. Buatlah macam mana pun biar dia ada mojiza sebiji macam Quran. Tapi Allah dah bagi tahu fa'ilam tafalu walan tafalu. فَإِلَّمْ تَفْعَلُّ guna lam dulu memang kamu tak boleh buat, tapi dalam masa tak boleh buat tu ada juga yang nak mereka ada juga yang nak buat, ada juga yang nak try eh, kita buatlah ayat, last sekali, tupik apa? tupik apa? أَلْفِيلْ وَمَالْفِيلْ وَمَا أَدْرَكَ مَالْفِيلْ gajah apa itu gajah, apa yang dimasukkan dengan gajah, dia nak tiru Al-Quri'ah, konon-kononnya tapi cerita bab gajah jadi ada ijaz tak? Tak ada, tak ada ijaz langsung. Orang dengar pun, orang nak ketawa. Ada ayat pasal kata, lah macam-macam. Jadi walaupun kamu tak boleh buat, mula-mula Allah guna lam. Walaupun tak boleh buat, ada juga anak tera. Tapi walan tafalu selama-lamanya kamu tak akan boleh menandingi satu, bahkan uh, satu huruf, bahkan satu apa surah Al Quran pun tak boleh. Sama macam tadi lanadukulaha. Kami selama-lamanya tak akan masuk wahai Musa mereka menakut Allah taukid abadan selama-lamanya abadi kami tak akan masuk madamu fiha selama mana orang haduk bangsa Palestin tu ada lagi di bumi Palestin kami tak mau masuk seolah-olah mereka nak menang percuma mereka nak menang mudah mereka nak Allah sediakan tempat yang terbuka boleh kami masuk kamu matikan sekali golah orang Palestin tu mati semua baru kami masuk. Dia nak hak senang saja. Ataupun mari angin ribut menghalau mereka pi ke tempat lain. Dia nak hak percuma saja. Dia tak mau hak jenis guna tenaga sikit, guna jerih payah sikit, guna peluh sikit. Dia nak hak jenis senang-senang percuma. Mati lagu tu ke hambat lagu tu kami masuk mudah-mudah. Mana boleh? dan uh, inilah yang menyebabkan Allah tarik balik warta bumi Palestin. Ni kata-kata ni Amri. Fadhhab anta wa rabbuka faqatila. Hey Musa, wahai Musa, kalau hang nak sangat bumi Palestin, hang nak sangat uh, tanah yang dijanjikan oleh Allah, hang pillah sendiri berperang. Fadhhab anta Wah, Rabbuka ajak sekali Tuhan hang hang berperang, hampir dua orang lawan dengan bangsa Palestin. Bukan kau ajak ke? Kalau kata Musa nak perang sangat, hampilah seorang-seorang. Okey lagi. Musa kalau hang nak perang sangat, nak tanah yang dijanjikan, hampilah sendiri ajak sekali Tuhan hang pi hang 2 orang ni pi berperang. Ah, ni melampau orang ni, ajak Tuhan sekali ni. Ajak Allah sekali dengan hang Musa walaupun demikian Musa nak masuk, agak-agak dia dengan Nabi Harun orang lain tak mau ikut, Musa masuk ke tak? kita abaikan dulu bab, bab dia cabar Tuhan tadi, Musa pun kata, dah wahyu Allah, aku nak masuk mari Harun kita pergi dua orang, hal lain tak mau masuk, Musa masuk ke tak? siapa nak masuk, Nabi pun, takkan dua orang nak perang dengan satu negara jadi Musa pun terpaksa bertahan kemarahan dengan orang-orang Bani Israel, inilah perangai Bani Israel penakut lawan sampai Allah pun dia kata lagu itu Innahahu naqaidun. Kalaulah hang pi dengan Tuhan hang, kami akan tunggu di sini menanti saja. Kalau hang dengan Tuhan hang benang, kami pun akan ikut belakang. Kalau hangpi dengan ngan Tuhan hang kalah, ikut hanglah mati hang dua orang tu kami duk sini juga. Hmm, lagu tu perangai. Ayat ni banyak kali dah baca kan. Tapi tak tahulah cerita dia macam ni. Inilah cerita dia. Inilah sifat sebenar Bani Israel tapi poin dia, yang saya nak bawa hadis ni bukan pasal ni, bukan pasal mereka takut atau berani perang bukan pasal tanah yang dijanjikan, bukan pasal bangsa Bani Israel sebenarnya hadis yang dibawa, ada keterkaitan dengan ayat ini ialah hadis ini, riwayat Imam Bukhari buka sahih Bukhari, bab yang sama, macam pertama bab ahadis al-anbiya bab kisah Nabi-Nabi dan Rasul Jilid ke-6 muka surat 440 hadis 3407. Hadis 3407. Dan juga dalam sahih Muslim. Sahih Muslim Kitabul Fada'il bab-bab keutamaan Nabi Musa. Jilid ke-4 hadis bernombor 1842. Saya bagi peringatan kitab rujukan ni ialah Sahih Bukhari, Sahih Bukhari dan Sahih Muslim cetakan Darul Kutub Ilmiah Beirut. Kadang-kadang kita rujuk dia tak sama hadis, dia tak sama muka surat. Atu boleh tengoklah ikut bab. Bab dia tak akan lari. Hadis mungkin berubah, nombor muka surat mungkin berubah, tapi rujuklah pada bab. ahadis al-Anbiya dengan Kitabul Al Fada'il Imam Muslim. Baik. Dalam riwayat Bukhari dia datangkan daripada makmar yang telah menceritakan kepada kami daripada hammam yang telah mencerita atau meriwayatkan kepada kami daripada abu hurairah radhiyallahu taala anhu yang dia mendengar daripada rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dia nak bawa ialah karakter sebenar nabi Musa agak-agak perangai bani Israel yang macam tadi karakter nabi Musa macam mana jenis lembut ke jenis pendiam ke untuk jenis perangai macam bani Israel Karakter Nabi Musa ni memang kena tegas, memang kena orang gerun, memang kena serius 24 jam. Dalam kebanyakan kutipan-kutipan, perkataan-perkataan ulama tentang rupa paras Nabi Musa, ada yang mengatakan Nabi Musa ni berambut beralun berombak, yang mengatakan bola dan alis mata dia tajam, hidungnya agak tinggi, giginya tersusun rapi indah dan cantik yang perwatakan dia ni serius bukan kata 24 jam jadi banyak serius daripada senyum dan ketawa dan perwatakan dia bertubuh besar banyak bulu-bulu yang ada di belakang dia jenis orang yang kekar, orang yang saduh jenis garang, jenis serius Tu baru padan dengan perangai dia bangsa Bani Israel tadi tapi yang Nabi bawa hadis ini ialah berita suatu hari Allah subhanahu wa ta'ala mengutuskan Malaikat dia iaitu malaikat malikil maut yang malaikat pencabut nyawa iaitu malaikat izra malaikat izrail supaya turun ke dunia turun ke bumi menyerupakan diri jadi macam manusia biasa malaikat izrail hang turun ke bumi berupa manusia biasa pi jumpa pi cari nabi aku Musa bagi tahu pada dia bahawa umur dia dah dekat ...ajal dia dah dekat, kematian dia dah dekat. Bagi tahu kat dia lagu tu. Tapi walaupun demikian, aku bagi kepada Musa dua pilihan. Pilihan yang pertama Hang habat kat Musa ialah... ...pilihan pertama, kalau dia nak mati, ikut ketentuan dan takdir yang aku tetapkan, dia boleh pilih nombor satu cuma hantu pun tahu umur dia dah dekat ajal dia dah dekat, mati dia nak dekat kalau dia nak pilih nombor satu maksudnya dia menerima ketentuan bahawa ajal dia dah semakin dekat tak apa juga, kalau dia nak pilih nombor dua, dia boleh minta umur dan ajal dia ni aku panjangkan kalau dia nak panjang lagi pun, aku boleh panjangkan ajal dia, aku boleh panjangkan hal-hal yang bersifat atau berkait dengan kematian dia tihak apa yang dia akan pilih, haptamakah dia nak minta panjang umur, turun, jadi malaikat, malikil maut, turun, Israel turun, bila Israel turun, dia jumpa dengan Nabi Musa, dia kata, wahai Musa, aku mendatangkan pesanan daripada Allah subhanahu wa ta'ala, nak bagitahu Kak Hang, bahawa umur Hang ni dah dekat, ajal ajalahan dah dekat, kematian dah dekat, walaupun begitu, Allah bagi pilihan kepada kamu, sama ada kamu nak pilih yang pertama kamu rela dan reza dengan ketentuan Allah nak mematikan kamu sebagaimana yang ditakdirkan sejak azali sebelum ni tapi kalau kamu nak panjang umur nak minta Allah bagi lanjut lagi boleh pilih hak nombor dua kamu nak hak mana? satu ke dua tu yang malaikat terima pesanan daripada Allah dan dia dah memang melunaskan tanggungjawab dan tugas dia Tiba-tiba dengar malaikat kata macam tu bergeta tangan Nabi Musa. Hani nak cakap sifat Nabi Musa? Bergeta tangan Nabi Musa, dia angkat tangan dia, dia hayun, dia tampak pipi malaikat Israel gosok mata dia. Ah, tu malaikat, tu Nabi Musa. Dia bergeta tangan dia, dia angkat, dia hayun, pom dia tampak muka Israel sampai gosok sebiji anak mata dia. Agak-agak macam mana? Wei lagi pelik ustaz. Hak tadi telanjang saja. Hak ni tampak malaikat. Jangan terkejut buka bab hadis tadi. Hadis ini masyhur sebenarnya. Mungkin kita jarang baca. Bila gosap mata dia, dia pun naik semula menghadap Allah. Agak-agak kalau kita lagu mana? Nabi pun rasa nak marah bila bercakap bab nak mati. Ah tiba-tiba Amri saya semalam bermimpi dapat ilham, esok hampir jumpa dengan imam masjid Glogok yang nama Amri, bagi tahu lusa dia nak mati dah. Lusa dia nak meninggal dunia. Saya pun pergi ke Amri, semalam dapat ilham, dapat wahyu Amri, Allah kata hang ni lusa dah tak lama dah. Hang boleh pilih, nak mati lusa ke kalau boleh ejas lagi 30 tahun. Agak-agak Amri akan kata apa? Agak-agak saya akan kena benda yang sama juga, kok ke tuan, tuan macam mana? kalau tiba-tiba mari orang dapat ilham kata hang nak mati dah minggu depan, kah, minggu depan. dan kutulah juga seorang nabi ni nak cakap karakteristik dia tapi bila kawan tu naik dia menghadap Allah apa kata Israel? wahai Allah kenapakah kamu mengutuskan aku kepada seorang hambamu yang menolak kematian? pasal apa hangutuh aku kepada seorang hamba kamu yang tolak mati? Allah pun tanya apa yang dah berlaku? Patutnya tak adalah soalan macam ni dari Allah. Apa dah berlaku wahai Israel? Allah kan maha mengetahui, tak payahlah dia tanya. Tapi nak bagi umat manusia ni faham, dia ada bentuk dialog, bentuk penceritaan. Sama macam awal Baqarah 33-38. Masa Allah nak buat Nabi Adam sebagai khalifah. Allah tanya pendapat siapa? Allah tanya pendapat siapa? Bukan para malaikat ke? Hak Allah cipta Nabi Adam, tak payah tanya siapa, tak payah mesyuarat, tak payah meeting dengan malaikat. Tapi Allah tunjukkan kebersamaan tersebut. Eh malaikat, aku nak buat manusia, nak jadi dia khalifah, nama dia Adam. Apa pendapat kamu? Allah tak payah tanya sebenarnya. Tak payah meeting pun. Tapi dia nak bagi ada jalan penceritaan. Nak suruh kita fikir apa iktibar dan manfaat. Macam tadi Allah tak payah, tak payah tanya. Sebelum turun pun Allah tahu dah dia nak kena tampak. Tapi Allah tanya. Apa yang dah berlaku wahai Israel? Dia kata aku dah turun. Bagi dah wasiat dan pesanan tadi. Tiba-tiba tak ada jawapan. Nombor satu pun tak. Dua pun tak. Makan penampak. Rosak mata. Lalu Allah memperbaiki mata Israel. Dia bagi elok balik. Han turun sekali lagi. Han turun sekali lagi bagi tahu dekat Musa kalau dia nak nombor 1, tak ada masalah kalau dia nak nombor 2 misal kata kalau dia tanya hang, kalau dia nak nombor 2 mesti dia akan tanya, lama mana kalau Allah nak lambat lama mana kalau Allah nak pelanjut takut dia tanya lagu tu, hang kena naik kali ketiga pula, jadi aku nak cakap awal-awal, kalau dia minta nombor 2, minta tambah umur bagaimana cara nak kira Bila turun ke bumi, kalau Musa nak hak nombor dua, suruh dia cari seekor lembu jantan. Suruh Musa cari seekor lembu jantan, dia kena mengadap bahagian punggung lembu. Ah, Kepala lembu duduk depan, punggung lembu duduk sini, dia kena duduk belakang lembu. Angkat tangan dia hak dia tampak kamu tadi, lekapkan pada belakang lembu. Ambil tangan dia, letak atas belakang lembu. Cara nak kira umur dia macam mana, perhatikan bila dia angkat balik tangan dia. Contohlah mana ni, takde apa benda tak. Contoh ni belakang lembu, Musa ambil tangan, dia letak atas belakang lembu. Bila dia angkat tu, kamu perhati tang mana kawasan hak dia letak tangan tadi, kawasan tu lah, kamu kena kira ikut bulu lembu hak dia letak tangan tu. Satu bulu, satu tahun. Agak-agak satu tapak tangan, berapa ribu bulu ada. Agak-agak kita kata satu tapak tangan, kalau kira satu bulu satu bulu, eh banyak-banyak banyak ribu juga bulu tu tak? Kalau kalau kata seribu, seribu tahun. Dah satu bulu satu tahun. Kalau sepuluh ribu? Sepuluh ribu! Bayangkan kalau Nabi Musa ambil hak nombor dua, agak-agak dia hidup lagi tak lah ni? Nabi Muhammad baru tinggal kita berapa tahun? Seribu empat ratus lebih baru. Kalau dia hak sepuluh tahun, Nabi Musa pun boleh hidup sampai hari ni. Tapi Alhamdulillah dah ditakdirkan sejak azali mungkin dia lebih suka memilih yang nombor yang nombor satu dekat dengan Allah dan berkekalan di dalam syurga hak nombor satu macam nabi-nabi lain dia nak duduk dengan sahabat-sahabat dia yang seangkatan dengan dia nabi-nabi dan rasul yang lebih dahulu pergi mendahului beliau beliau tak pilih hak nombor dua malaikat tanya pasal apa han tak minta lanjut usia dia kata hak aku hidup ni dah aku serabut kepala dah dengan Bani Israel ni perangai macam-macam hak hidup lah ni ni hak panjang umur setakat ni pun macam-macam hai Bani Israel duk angkat macam-macam hai Bani Israel duk bawa agak-agak kalau umur panjang macam mana lagilah serabut kepala contohlah saya sebagai seorang guru umur pencing lah ni 60 saya ni dah letih darah tinggi dah dengan murid-murid sekolah kencing manis dah dengan murid sekolah sampai umur 60 Turunlah pegawai kementerian pelajaran Ustaz sambung lagi 20 tahun Ambil 80 tahun Kita hak ni pun darah tinggi kecil manis dan dengan budak Dia nak suruh tambah lagi Contoh lah tu Contoh akal kita Eh nak suruh tambah lagi Hak ni pun aku serabut dah Agak-agak kalau Nabi Musa duduk zaman ni Secara kronologi Macam-macam dia nak kena fikir tak? Agak-agak MS 370 tu betul-betul ke jauh lautan Hindi Dia pun nak kena fikir 2.6 bilion hilang ke mana orang tipi mana hilang duit ni GST pula tiba-tiba naik 6% pula, macam-macam dia pun kena fikir juga kalau dia hidup zaman ni sebagai contoh saja ni bukan nak menghina ataupun mengaitkan Nabi, dah 10 ribu tahun tapi dia minta satu Alhamdulillah yang di sini, dia minta kalau Allah nak matikan dia matikan dia berdekatan dengan sempadan tanah suci Palestin. Ya Allah, kalau kamu nak ambil nyawa aku, aku minta... Macam inilah senang. Hak Nabi Musa minta tu. Ni... Depan saya ni, sempadan negara. Hak belah saya duduk, Tanah Suci Palestin. Hak belah saudara saudari duduk ni, Bumi Mesir. Baik. Jadi, kalau ada seorang kaki dia berdiri atas garisan ni, dia ambil seketul batu, seorang tu mengadap ke Bumi Mesir, dia lempar, sekuat-kuat tenagalah kita kata. Duduk di sini, lempar agak-agak sampai jauh mana? Paling kuat pun. Sampailah rumah belakang tu kita kata. Jadi kalau kamu nak matikan aku, matikan sejauh lemparan batu. Daripada tanah suci. ni tanah suci. Jadi luar tanah suci itu sejauh lemparan batu, disitulah kalau kamu nak matikan aku. Dia minta dan Allah menunaikan permintaan nabi nabi Musa alaihi salam mematikan sebagaimana permintaan dan permohonan dia. Nabi kata apa di hujung hadis dekat sahabat? Sekarang ni kita berada di bumi Madinah. Seandainya aku menceritakan hadis ini pada kamu, kita duduk di sana, pasti aku akan tunjukkan di mana lokasi kubur Nabi Musa alaihi salam sebab duk cerita ni duduk di Madinah tapi Nabi kata kalau aku cerita ni duduk di sana aku akan tunjuk di mana kubur Nabi Musa kubur yang di sisinya ada dataran pasir merah yang bergelombang Di situlah ada lokasi kubur Nabi Musa pasal apa? sebenarnya pasal apa Nabi Musa tak minta mati dalam bumi tanah suci Palestin. semua orang mengimpikan mati di tanah suci mengikut akidah dan anutan masing-masing kita kalau boleh, nak mati di mana? Di tanah suci? Mekah. Di tanah suci Madinah ke? Di tanah suci Palestin ke? Patut-patut Nabi Musa minta dengan Allah mati dalam tanah suci. Sebab apa dia minta di luar tanah suci? Sejauh lemparan batu. Sebab ayat Ma'idah tadilah. Dia dah tahu, lepas itulah perangai Bani Israel, Allah dah tarik balik bumi tanah suci Palestin daripada Bani Israel. Dia takut nak minta dengan Allah sebab Allah dah mengharamkan bumi ini kepada Bani Israel. sedangkan Bani Israel itu sama bani dengan dengan dia. Dia kalau boleh nak mati dalam ni, nak wafat dalam ni tapi perangai umat aku aku malu nak minta dengan Tuhan sebab Tuhan dah tarik balik dah kan? Tadi mula-mula Tuhan suruh dah dia menakut tak mau masuk, tak mau berperang, Allah tarik balik aku malu nak minta mati dalam ni sebab perangai kaum dia. Jadi kalau sekurang kurang tak mati dalam ni pun dekat dengan sini sejauh lemparan batu maksudnya dekat je. Malu nak minta dalam ni. Mati di tanah suci mungkin ada keistimewaan tertentu tapi dia bukan syarat lepas daripada seksa tak lepas seksa kubur bukan kata aku ni banyak dosa kalau mati di Mekah ni mungkin elah lepas seksa kubur lagu tu ke Abu Jahal mati kat mana? Abu Lahab mati kat mana? Tak ada lepas-lepas pun hak jahat tetap jahat. Hak baik tetap baik, dia tak ada apa. Mungkin ada keistimewaan lain, tapi bak jahat tu tetap akan diazab. Bak baik tetap akan diberi nikmat. Aturlah nah, kisah Nabi Musa, seorang nabi yang karakteristik dia sampai malaikat mau pun dia tampak dalam bentuk manusia. Kalau bentuk besar dia, eh tak berani juga Nabi Musa dah. Okay.